Ya Indo. Ed sebelum lanjut kita intro dulu. Omar HP nih bro. Ah, apa sih nih? Depan dikit lah, sama yang lebih tua. Ya apa sih gue yang ngomong kok? Jim, saya kenapa? Saya kanda minta ajaran ya. Apa sih nih? Sopan dikit lah yang lebih tua Ya apa sih gue yang ngomong kok? Seluruh Jim, saya kenapa? Saya kanda minta ajaran ya Wih, Kanda, Anda, lah. Hah? Parjaman? Hmm, oke okay lah parjaman. perjaman ekstrim, tapi ya. ke nih, ajarin dong. Hmm, oke okay lah parjaman. perjaman ekstrim, tapi ya. ke nih, ajarin dong.